hanya tutorialnya aja yang kurang lengkap Selamat siang, nah, uh, gue lagi di kantor kebetulan nih lagi di kerjaan. Uh, gue udah dapat info kalau ada uh, penambahan ini uh, firmware update versi uh, Nobel 4. Nobel 4 ini ada dapat uh, Rumah baru yang katanya banyak perubahannya. Salah satunya adalah uh, tentang digital uh, nomor nomor, nomor uh, channel itu kelihatan sekarang. Jadi uh, jumlah apa jumlah sih? value value number si channel itu keluar. Kemarin itu cuma bar doang sih. Sekarang keluar. Pada persentasenya berapa? persen, berapa persen? Berapa persen? Dan ini keluar uh, karena itu sempat waktu gua komentasi project dari Malaysia itu, dia pertama kali karena gue tahu dia yang dulu dan gue pernah nyoba waktu keluarin dia 2019 di Surabaya itu gue tahunya dari dia justru, jadi gue cobain dan gue tanya, emang gak keluar gak ada dia bilang, tapi dia udah ngomong ke prinsipalnya ke high -nya. katanya mau ditambahin di permainan berikutnya, nah ini baru keluar nih setelah 2-3 permainan itu baru keluar yang sekarang, nah ini kita coba nih Nah sekarang dia okay, download dulu gua udah nontonin beberapa YouTube yang udah ini nah ini udah udah keluar udah gua ketik ya PSK ini keluar. Nah, kita masuk ke download upgrade Nah, ini keluar di sini. Nah, ini ada prosesnya nih. Lihat tentang FK8, FK12 segala macam nih SC-nya. Nah, ini dia, ada ada notes-nya. Nanti dibaca ya begitu uh, ini ada nah ini FCC version nama standar kalau gue sih downloadnya standar version aja gue standar version dan gue ini juga fly assistant tapi gue nggak pakai karena nanti paling berubah lagi semua begitu nih NB4 receiver adapter uh, ini udah kebetulan udah gue buka uh, sekarang sekarang kita nyalain remotenya udah gue colok Komputer juga ini udah gua colok komputer. Nah, ini nah, yang ini dibuka sekarang. Oke, okay. remote-nya. Nah, ini sistemnya. update ternyata masih di onin dulu. Ini ready update, dan sekarang udah keluarnya ininya. kalau lo lihat mulai update progres nah, dia mulai update nah mulai update 42 ya lama 65,72 nah jadi saat ini gue udah coba sore kemarin gue coba di ya uh, gagal gagal nanti kayaknya gue kurang baca ternyata harus update-nya tuh ada caranya lagi nanti gue kasih tahu jadi bukan cuma binding, bukan binding, binding doang tapi ada dia colok satu posisi yang untuk update RF nya Dia update RF nya itu mesti pakai itu jadi habis itu baru binding baru update receiver nah ini yang gue lagi coba lagi nih mudah-mudahan berhasil nih ya kemarin juga kabel ininya ketinggalan kabelnya ini ketinggalan, kabel data ketinggalan lengkap ini. Ini lagi coba ini adalah 80%. Oke, okay. 87 tujuh. <coughs> nah, <coughs> sudah berhasil. Nah, daerah firmware lower plus update. Are you sure? Oke, okay. diare tulisannya di tuh. Oh, dia. Oke. Okay. Oke. Nah, updating. Update sukses. Oke. Okay. Nah, ini yang yang mesti dicoba nih karena kemarin itu dia kasih tau bahwa lalu channel binding sama channel tiga itu mesti disambungin masalahnya nah, adalah ini lengkap lengkap dia ada ibasnya nih lengkap satu, lengkap empat nah ini gua agak bingung nih uh, channel empat kali ya harusnya cek signal-signal Nah, ini gue coba nih, ini signal signalnya, gue colok begini Usah mungkin melintang Jadi dia posisinya melintang gitu Ini melintang Lo lihat uh, Melintang, bukan dari jadi banding satu, satu lagi ke arah empat Dan ini gue coba onin, oke, okay. Nah ini dia ya bleaknya 3 kali nih 1 2 3 kemarin itu di binding gak mau karena RF nya ternyata harus di update uh, sorry itu adanya di sistem mana oke tak mungkin besi banget soundnya, oh, kecil dulu ya ini gua ga pernah nyalain, suaranya bisik banget uh, uh, model nah, ini ada frequency setup, update RF audio you... jadi gini-gini, gua kasih tau lu uh, di model, ada frequency setup, update RF, yes dia update nih Nah update sukses karena udah uh, ininya sudah di sudah dicolok nih jadi belum sih coloknya melintang dari bin uh, channel di, di sorry nah, kelihatan nih di signal itu dari bin ke uh, channel 4 jadi dia mungkin tiga atau empat bisa nih nah ini sampai ke 4 yang bindingnya yang bindnya. Tapi di, di, di sisi kan dia kan kabelnya tiga tuh minus power signal lah yang signal sisi signal Nah dia udah oke okay. Cabut, matikan Nah saatnya sekarang binding, binding itu normal biasa kalau Pak Sky, karena pakai kabel Dibanding, dimasukin Oke okay. Jadi kalau lu RF rf uh, itunya Itu yang nggak diupdate, dia nggak mau ngebind Hanya nah, lain nah ini kelihatan lagi kan ini tadi sinyal tiga kali bling ini blingin cepat nah, dari sini kalau ini kelihatan gajih nah ini gua update nih balik lagi ke RX set bending set peeling classic. set bending nah ini kembali yang gagal gua Ini kejadian lagi nih. Nah. Agak... Oke, okay. haha. <tuh> Ternyata gue tahu permasalahannya. Hmm. Ada satu step lagi yang nggak dijelasin itu tentang, tadi kan <klihat> gua udah update uh, firmware uh, update firmware, gua update RF tekniknya itu, update RF itu ini gua kasih tau, lihat dulu update firmware itu nih, kalau yang ini dia, kalau ini kan binding nih ya kan? update firmware itu cukup dari signal dari binding ini pasang jalur signal, kebetulan jalur signalnya di sebelah luar ya kan jadi lu pasangin begini nah dia begini di posisi ini lu update pertama di uh, modul di model di model lu cari RF habis dari RF di model cari RF uh, ten, uh, namanya radio frequency setup lu cari radio frequency setup lu klik ada update RF namanya lalu nah, update RF nya nah selesai itu lu masuk ke kata set nggak ada set kan RTX abis set itu di bawah paling bawah itu ada update receiver nah update receiver ini posisinya bandingnya harus di sini nih harus di sini dia nggak ngomong si Dewi itu banyak yang nggak ngomong dia tetap taruh di sini nah ini binding nanti dia successful nih kutunjukin gua ada servo satu lagi belum gua ini, ini baru gua pakai servo yang biasa nih yang gede nah sekarang gua akan pasangin dia untuk yang satu lagi Nah ini gue pasang, dan ini gue pasang melintang, nya Kalau yang kecil itu binding ke channel 4, karena emang nggak bisa dia. Nah, sudah sudah setelah dipasang, melintang ini mereka melintang tuh. Nah, ini yang lain. Nah, gue akan coba update pertama adalah update model. Model dulu, radio frekuensi setup, update uh, yes. Dia updating. Successful, oke. Okay, dari sini, balik ke rx bawah. Oh bro, nah, update receiver. Update lu pilih dia ini kebetulan serinya nah, yang kecil itu FGR4S. Nah, lu klik Kalau tadi kan FGR4 yang gede, ini ini FGRS. Update, oke. Okay. Nah, dia updatingnya. Lu rupanya ini connect ternyata, tapi dia bukan connect receiver binding jadi buat update tuh beda-beda-beda jalur bukan jalur yang sama dengan binding nya nah kemarin gak ada gini nih nah ini keluar nah ini lalu aik lagi binding set klasik RS, start binding oh sorry sebentar gue rubah dulu ya gue rubah ke binding position dari sini pindah ke tengah yang normal ya binding position ya. oke yang lain start binding Walah, sudah berhasil. nah ini sekarang gue bisa setup dial dan angkanya kelihatan. Setupnya. Update nya gue mau coba nanti. Um, kayaknya gue weekend ini nggak bisa. Mungkin karena terus selasa. Gue update lagi gimana enaknya. Tapi ini good, hanya tutorialnya aja yang kurang lengkap. Tutorialnya kurang lengkap, jadi uh, musim di bener bener, kayak ini musim kayak ngulik-ngulik bener gitu. gitu. dia step itu doang sih, ternyata buat updating itu binding posisinya beda dengan binding, uh, sorry pin uh, kabel jumper itu beda posisi dengan yang bindingnya. Itu binding biasa sekarang, dan dia melintang. Nah, uh, itu aja dari gua, terima kasih banyak. Udah, udah nonton, tungguin video berikutnya ya. Thank you, bye.